Serta klik tombol notifikasinya bersahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslor tentunya. Baiklah bersahabat untuk kabar terbaru di malam hari ini. Alhamdulillah bersahabat di HACARA KISSWORD 2022 sudah dimulai ya. Wow semangat banget nih. Kita lihat di unggahan pertama Bang Ariel mengunggah sebuah postingan. Bahwa Lesti Rizky Bilar ini sudah tampil pertama Persahabatnya langsung disambut oleh para host Dan alhamdulillah persahabatnya vitamin Langsung disuguhkan oleh Indosiar Dan idola kesayangan kita perhatikan gak ya? Tuh, Bunda Lesti Memang tampil sangat cantik banget malam hari ini Masya Allah Siapa saja yang sudah standby di Indosiar Yuk support dan dukung terus ...untuk idola kesayangan kita mudah-mudahan bisa membawa pulang piala penghargaan. Dan kita bersahabat ya, selain Bunda Lesa Kejora, perhatikan juga... Bapak Rizky Bilar pun ada di sampingnya... ...yang selalu setia menemani Bunda Lesi Kejora. Alhamdulillah, malam hari ini sepaket banget ya. Untuk Bunda Lesti dan Bapak Bilar... ...mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kelancaran kemudahan... Dan mudah-mudahan bersahabat ya Doa baik dikabulkan nih. Untuk idola kesayangan kita Dan kita masih menunggu kejutan dan vitamin Mudah-mudahan saja ada BBL yang ikut menemani malam hari ini Tetap stay tune dan pantengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.